dia harus dibayar atau bagaimana nah tapi kalau untuk event-event nah saya dapat sedikit bonus yeah. ataupun tidak ya yang penting event berjalan baik begitu atau karena saya sendiri buat kehidupan pribadi Tuhan kan sudah uh, memberikan berkah yaitu saya uh, seringkali diminta untuk mengawal tambang batu bara tapi karena ini sedang libur karena sudah memasuki musim kemarau jadi saya berkesempatan untuk bisa melihat pelabuhan baju dan ini bersyukur ya sangat indah sekali yeah. ya ini melihat alam semestanya melihat lautnya kira-kira yeah. gitu. berapa hari bararar di sini uh, tentatif ya yeah. karena yang jelas kan tak kenal maka tak sayang yeah. jadi kalau udah kenal yeah. alam semestanya lautnya hewannya awannya dan manusianya otomatis kan ya bisa apa ya bisa betah ataupun oh pawang hujan itu bisa jarak jauh butuh ah, energi ah, gitu. ya kira-kira Mbak -kira, Rara mohon dah dengan sahabat Tribunnews ada nonton banyak ini oke okay, ya nah ini medianya apa aja Tribun terima kasih ya Kompas ya, ya. Network apalagi ini Geber News GDN. Geber News ya Rara Cahaya Tarot dan siapa Oke nah kalau ada salah kata salah ucap saya mohon maaf Nah memang kalau untuk uh, uh, modifikasi cuaca itu kan tidak hanya tim uh, ya, tim, doa, tim doa saja ya yang berperan Mungkin kan BMKG juga sudah uh, semaksimal mungkin mendoakan punya peralatan canggih Supaya bagaimana caranya tidak terjadi baja atau apa Oke saya tetap terus support untuk Pak Jokowi dan semua menteri-menterinya Jadi salam hormat juga buat Ibu Menlu, Ibu Rutno yang memang punya kegiatan Juga kementerian terkait dan juga ada kementerian BUMN kementerian Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!